Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Proja Taylor. Di konten video kali ini saya akan mereview motor lagi yang diharapkan dinanti-nantikan para subscriber dan orang-orang yang menonton video saya konten tentang review motor. Dan di sini saya tidak sendirian, saya Karoso Mas ini. Namanya siapa Mas? Ramadhan Nova Oke. Okay. Apakah ada nama samaran? dengan jangan apa apa alias siapa ada? Bedol, bedol. Oke, okay. mas ini sampai dari mana? Wondi oh, mas, sampai mas. ke Bulambang, Winong gitu. Kidul. Bulambang, Winong <tuh> Kidul. Gitu. Asli Winong juga gitu ya mas? Uh. Nah, mas ini nanti saya akan review motor Kawasaki Ninja SS ya, mas. Uh. Ini sebelumnya, jujur memang saya tuh hmm. tidak belum tahu sepenuhnya tentang motor, ya kan, mas? Ini sampean. Uh, mekanik motor juga kan, oke uh -huh. oke. Okay, okay. Jadi nanti saya tahu, uh, saya tanya sekilas motor ini kan uh, uh, paham lah. Oke okay, siap. Oke okay, uh, kalau boleh tahu, saya kan tidak tahu belum begitu tahu motor lah mas. Motorku ya motor Matic uh, Kalau menurut sampeyan sampean ini seneng motor motor sing pih mas. Apakah seperti ini motor yang uh, uh, sampeyan harapkan atau ada motor uh, yang lebih lagi yang nantinya uh, sampean beli gimana? motornya sampean nih, sing lah, ini yang kebiasa dikharapnya itu mas ya, seng model ini mas Seng model ini ya? apa ini jahe yeah. JSS ya mas? JSS. Oh. Uh, aku kan Iku ya mas, gak patuh paham ya mas eh hey, motor ini aku cilap ada motor ini mas mm -hmm. eh bener ya mas? Bener. Nah, bener ya mas tapi kenapa motor ini kok jadi istimewanya kok motor istimewanya ini lah? Ini... Warnanya sudah nggak ada langka kuning. Oh gitu warnanya. Oh warna itu pengaruh ya mas ya? Pengaruh. Berarti ini ini tuh warnanya asli original. Asli original. Berarti STNK warna juga warna kuning. Oke di nggak dicat nggak nggak. Berarti original ya mas? Iya. Uh -uh. Terus untuk irit irit iritnya yang gitu, mas? Iya juga irit lah. Irit irit uh -huh. ya mas? Uh -huh. Kok nggak itu mas? Biasanya kan orang-orang kalau beli motor kan dimodif motif diganti-ganti, kan kalau review-review nah. di youtube saya kan, ada peleknya diganti, ya. terus apa namanya hmm. ada stang diganti apa, terus kenal diganti, dan lain sebagainya kan mas ini kenapa kok, uh, sampean mempertahankan original motor ini ya, biar cuma ori semua, kan belum ada yang punya kalau ori oh gitu ya mas, langka ya mas ya oh gitu, mungkin <tuh> di modip, wis akeh ake lah mas ya, oh. tapi ori ini belum tentu ini emang bener bener ori ya mas ori, ya? Okay, alhamdulillah ori semua, alam oh, juga baut baut juga masih ori masih ada, oh iya, ada ada kunci, oke okay, siap mas. ini kalau tahu 4w, ini belinya di pati atau di luar kota mas? Nah, belinya di kota mas Solo, oh di Solo, oke. Oh, gitu. cuma dulu punya orang kese, oh punya orang kese, hmm. oke. Oh, gitu. berarti warna kuning itu langka ya mas ya? Oh, gitu. Nek warna hijau, merah, udah sering, ada, sering ada eh. ya. Tapi kuning langka ya. mas? Oh, gitu. Kalau boleh tahu sih, Mas. Kalau ngomong-ngomong, untuk harga motor ini tuh kisaran berapa sih, Mas? Kalau kemarin ini empat tiga, Mas. Tembus empat puluh tiga juta, eh. artinya ya lima puluh cuma dikurangin cowok. Oh, oh, gitu. Kalau harga umumnya, Mas, itu berapa? Kalau misal yang lain, misal... Oh, orisinya cuma yang misal yang warna merah itu kalau untuk Ninja SS harganya berapa mas? kalau yang warna lain ya paling 30 sudah dapat oh sudah dapat uh, ya mas oh berarti pengaruh juga pengaruh di.. pengaruh warna warna itu ya mas oh 43 juta harganya 43 juta guys untuk kalian yang nonton mungkin bisa menawar 50 siapa uh, siapa tahu dilepas ya mas <laughs> <laughs> ada yang lima 50 ya Nanti silakan komen-komen saja di bawah lah, seperti itu oke Mas. Uh, sampean mekanik motor uh, itu udah lama Mas, berapa tahun ya? Udah enam tahunan sih Mas. Oh enam tahun oh. ya, wes wes udah, udah bengkel gitu ya mas. perlu wes wes wes wes wes wes wes wes wes wes wes kalau misal karo motor di modif dan lain sebagainya itu kelebihannya apa mas? Misal Ninja yang Neki terus, terus kalau Ninja yang Wes di modifikasi kelebihannya apa mas? Seng dari orisinal kelebihannya mas? Nyaman juga irit hmm. terus kalau dipakai teman-teman juga gak kesal. Oh gitu ya mas. Yeah. Oh. Apa, uh, kekurangannya mas? Kekurangannya? Kekurangannya ya kurang banter apa sih? <laughs> ya banter ya lumayan. Lumayan mas. Standar, standar ya. ya. Uh, itu ya mas nek, nek, misal motor sih, e, seperti ini tapi dimodif mas, itu gimana mas? Ya, kelebihannya mas kelebihannya.. Ya. tambah enak tambah, lah tambah enak, tambah sangar ya mas? Sangar. Ya. Uh -huh. tapi kuyo mas ya.. modifan ya, nggak, nggak ori ya? eh.. Uh, modifan motor kayak gini.. biasanya kalau kalau aku.. saya melihat orang-orang uh, touring ya misal.. Mm -hmm. lagi di jalan kayak gitu kan, motor-motor.. ya.. merek lah ibaratnya kata merek itu kadang kan ada.. Trouble atau apa, kayak gitu loh mas itu gimana mas? Ya, ne, gimana ya? kalau kira-kira ya gitu, gitu, gitu. emang emang seperti nah, itu ya mas? seperti itu oh. soalnya juga nggak standar toh mesinnya.. oh iya iya, Jadi mesinnya sudah di mesin, otak-atak lah bah, Hadis, bah. Modif, otak modif. ya oke, siap-siap untuk motor ini tuh, tahun berapa mas? tahun 2014 tahun 2014 hmm kayak aku Mas, nek nah aku ki piye ya. Aku yo motorku yo metik Vario wis ngono kuwi Mas. Jadi yo ya, pengineku nge-review ngereview hmm. niki requestan wong-wong sing subscriber-subscriber ono sing nyang barang, ono sing sing sebi-sebi niku kan Mas, pengin ento hmm. ono sing dinyang. Yo barang dingalah netizen seperti itulah Mas review motor-motor liane Ninja opo apa, apalah ya pokoknya sebenernya di-review ngono Mas. Mulane misal aku ada kesalahan monggo dikoreksi ya pemirsa mungkin kalau saya ada kesalahan dalam menyebut uh, atau mereview motor ini silahkan dikoreksi karena saya masih belajar seperti itu uh, mas ini tuh motor pertama kali atau sebelum-sebelumnya sudah ada motor yang diinginkan dan tercapai mas? sebelum-sebelumnya sudah sudah ada, sudah ada. Uh -huh. oke motor apa mas kalau boleh tahu? vario sama Viz air Viz air. nah air fish air, tapi gak dibawa ya mas gak. itu juga standar mas standar ori ori atau udah dimodif itu ori cuma deck deck ya doang sih oh. udah gantian oh udah gantian oh gitu oh, mas saya mau tanya lagi untuk misal ada ya motor kayak gini kan ada yang misal ada yang problem atau dan lain sebagainya lah misal macet atau apa kayak gitu untuk sampean yang sebagai uh, orang bengkel itu gimana mas mengatasi motor seperti ini Ya, yang khususnya motor lanang ya herek-herek lah mas kayak gitu. Oh. Kui uh, mudah op, atau ya rontok ruwet atau gimana mas? Ya lumayan mudah lah. Lumayan mudah ya lumayan mas? Mudah. Jadi tidak tidak oh hanger banget nah, orang ya mas? Oh gitu. Dari, dari pengalaman juga ya mas ya. Iya. Kalau boleh tahu ini uh, hmm. Bengele Sampean? yang sampean bengkel atau bengkel sampean itu apa mas boleh disebutkan, tidak masalah namanya? Oh, namanya namanya Komeng Speed oh namanya Komeng Speed Eh uh, tepatnya di? Winong gitu kebul Lampang Winong Kidul. Winong gitu. Kidul. Gitu. Komeng Speed guys tepatnya di... kebul Winong gitu oh. ketika kita memberi motor pasti kadangnya kan ya orang motor dulu ya mas ya oh. uh, apalagi ini belinya second kan mas? Iya second, second. Uh, biasanya kan second kan kilometer ya, mas? Mm -hmm. kilometernya mas, kalau kilometernya Kimbiran. Mm -hmm. Kalau boleh tahu ini kilometernya berapa mas? Motor Lagi ini itu 19.000. Oh 19 mm -hmm. km oh berarti ya Coromi masih standar ya mas, orang-orang orang sering jinggo ya mas yeah. ya. Oh, Oke. Okay. Untuk bahan bakar mas, ini bahan bakar ini motor ini sampean pakai apa? Pertama Biasa, biang biru itu loh. oh, berlaku oh, biasa okay. untuk oli oli samping, pakai apa itu, Ipon samurai. Uh, uh, uh, mereknya itu yang uh, uh, Ipon samurai. samurai. Oke, kasih itulah. Uh, uh, merek oli sampingnya bisa hmm. membuat referensi. Mungkin ya, mungkin bisa buat referensi. Ini pakai Pertamax, seperti itu. Oke, okay, mungkin cukup sekian video review dari saya tentang uh, motor ini, motor Ninja eh motor Kawasaki Ninja SS. CC berapa, Mas? Anu benar 150. 150 cc ya hmm. kan. Yang warna motor hmm. ini sangat langka, ya kan, Mas? Hmm. Warna kuning orisinal ya mungkin kalau uh, anda ingin menawar atau uh, sharing silahkan komen di bawah seperti itu ya mungkin mohon maaf ya misal uh, ada salah dalam perkataan review saya pada sore hari ini saya mohon uh, sebesar-besarnya mohon dikoreksi itu sebagai evaluasi nanti saya ke depannya oke mas terima kasih ya mas Ayo. sudah memeluangkan waktu untuk Motornya di review yeah. ya. Semoga oh, pesan saya boleh, kan Mas? Pesan saya tetap menjaga aturan dalam berkendara. Lagi, wes, setadat udah top banget ya, Mas? Maksudnya yeah, sepion uh, dan buat dalese wes, setadat ya, Mas? Tinggal yeah. nggak guna, helm uh -uh. dan taat dengan peraturan <laughs> seperti itu. Oke, okay, guys, mungkin untuk kalian yang belum subscribe channel projek taylor silahkan subscribe channel projek taylor dan jangan lupa like comment, share dan hitungkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari projek taylor oke see you